Juga gitu ya itu. suasana Iya. <tuk> Bener. <dihabima>, tadi ke <tuk> <tuk> Kenapa seneng ya? tidur tadi. Tadi ya. ke rumah. <laughs> Hmm. mana terong eh waluh apa enggak waluh mere. juga waluhnya tapi lain juga waluh tapi mana? Ini, itu pohon tapi bukan waluh ya pak ya hah cuci ini ngabuh kopi ya mas. banyak kopi loh ini Ora ini. Hmm. Eh. rame rame rame ayo polisi jangan masyarakat 10 hmm. juta iya <tuk> yang istri oh. bulan heeh oh. nah, tahun hmm. merosot <tuk> ah ar diurin <tuh> sama pak gue sih <tuh> ah, hukum ke, bisa iya ke, tuh bisa <del> diurin jalan tol rek <tuh> mayar sabar sama ayah ya singa seso ilangan kudu. Tagus ka huruan jadi ribut hmm, iya. mm. Ya Iya. Hmm. banyak Garing kan. Ngagalaring. Ya. Uh, Ayan, ya. juga jadi ya tapi kok pak alami alami bagusnya Tuh, oh, dia Murah bawang? Oh, menang melak Murah Melaknya itu mah apa panen? Melaknya? Oh gitu, ini arah satu Buruk manis Bunda. Bunda. Bunda, Bu. Uh, tahu ucing, ada ucing. Ucing ada ucing, pemat. Penularnya ya. Oh. punya olahraga heeh itu ta. Ih, gorengannya. Oh, itu bajin. Ini buat obat Oh, crispy gini. Oh, iya. Oh, iya, pakai tepung, heeh. Oh, ini bayam Oh, teh non ada bijinya mah. aja. pasti ya, kita haya nah. iya ya. cuman pasti ya iya biasanya hmm. tinggi pisang, sibinya hmm. apa? sudah malingnya ya.